Oke okay, Dafa, standby warm up lap, ready go. Oke okay, thank you. Salah satu Jawara juga nih Om Gatot nih. Wow nice, ya yeah, under juga. Ini Dia bisa dibilang marbotnya track nih sebenarnya. Oh iya, iya, ya, ya. iya, Dava. Oke, okay, Dava, first iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Wow, wow. Nice. Tepuk tangan Mantap untuk Dava Tarik nafas dulu Om Dava 201 nih poin Oh poinnya 201 <laughs> Wall tap banget Ini kalau dari juri style sih pasti dapat nilai yang tinggi First round Dava 88 poin 88 poin Second run ready 3 Belum dong Om Replay itu Om. oke, run, ready? oke, 3, 2, 1, go! Kebut kali nih Om Dio. Uh. Oh, bisa diselamatkan dengan sangat wall tap. Mantap. Oh, Kalau kita oke, wall tap banget, dan eh. angle oke, gede-gede oke, ya. oke, ya? oke, oh, nah. <laughs> nah nice. tepuk tangan untuk Davas Selamat Kita tunggu replay dan poinnya dari judge kamera situ ada kamera Boleh replay, replay aja di replay kan? Kelihatan kan? Iya, iya. Oke, okay, Davas second run. 93 point. 93 wow. point. wow nice. Lega ya Om Davas ya kayak habis buka puasa ya. Om.